Saya kontak suami saya ini sekarang. Tolong dong ajarin aku sholat, aku pengen belajar sholat. Terus dia bilang, kamu jangan pindah agama gara-gara aku. Bilang tuh, hmm. oh enggak, bukan gara-gara kamu, tapi justru memang karena kamu. Aku jadi kepo, hmm. kepo tentang agama Islam. Hmm. Saya terus ketemu artikel antara Alkitab dan Alquran itu disandingkan. Terus saya ketemu itu surah Maryam. Hmm. Itu tentang Nabi Isa dan Bunda Maria. Maria, Maria, Maryam ya Pak itu hmm. saya langsung kayak Maria, gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar penonton sekalian Semoga selalu sehat Bersama saya sekarang di Masjid Al-Hilal Surabaya Di depan saya telah hadir Tamu saya Namanya Mbak Nesha Pramisti Anggun Gusumah Sehat Mbak? Siap insya Allah Alhamdulillah okay. Beliau akan menceritakan Perjalanan spiritualnya Sampai kemudian menemukan Islam, menariknya Mbak Nesa ini masuk Islamnya hampir bersamaan dengan suami mereka. Dulu pernah berpacaran, lalu putus, lalu ketemu lagi e, menjadi mualaf bersama-sama. Lah, gimana ceritanya? E, mari kita mendengarkan kisah beliau. Mbak bisa diceritakan latar belakangnya dulu ya sebelum gak pertanyaan itu. Ya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nesya, panggilan biasanya orang orang saya Nesya. Saya hmm, dari keluarga Katolik. Ayah saya Katolik yang ya lumayan taat. Mama juga juga. Mama saya juga begitu dan kakak saya juga Katolik serta suaminya juga Katolik jadi saya dulu itu Katolik eh, hmm. ya ke gereja juga setiap hari Minggu ya hmm. tapi eh, saya tuh kayak males gitu hmm. ke gereja. soalnya kan pagi-pagi <coughs> gitu ya ngantuk terus ke gereja gitu ya seperti itu lalu <coughs> eh, apalagi <coughs> Keluarganya <tuh> katolik taat? Ya bisa dibilang ayah saya yang katolik taat hmm. Jadi mama saya kan sebelumnya memang Islam Oh Ikut ayah saya jadi katolik eh, Jadi ya seperti itu Apakah agama menjadi hal penting di keluarga waktu ini? Kalau bagi papa saya iya saya hijrah pun mm, tahu beliau saya masuk Islam dia nggak mau makan sama sekali nggak mau makan nggak mau makan sama sekali shock gitu ya ha? shock shock shock sekali sedih kecewa katanya sampai-sampai Pak desa saya itu uh, bilang udah nggak nganggap ponakan sama saya lagi <laughs> tapi saya ya sudahlah saya hanya memilih Allah Allah yang yang punya segalanya saya hmm. mikir gitu ya udah nggak apa-apa nggak dianggap ponaan ya, ya nggak apa-apa. Allah yang ngasih saya segalanya, nggak nggak apa-apa, nggak butuh pengakuan Pak di saya. Menurut saya seperti itu, cuma saya selalu mendoakan beliau supaya dapat hidayah Amin. aja sama Papa saya Amin. Amin. setiap minggu ke gereja. Ya, sekolah, seminggu. sekolah minggu juga dulu waktu SMP. Kalau nggak salah, karena kalau udah, apa namanya? Saya lupa itu kayak dibaptis ya? Dibaptis nah. itu saya udah mulai nggak sekolah Minggu karena udah dibaptis kan. Bisa nah. dibilang Katolik KTP. Ya nggak juga sih, pak. Juga. karena kalau nggak ke gereja papa pun dia ya pasti marah gitu. Jadi anak-anaknya memang diarahkan untuk aktif di gereja, ya. agamanya baik. Iya, betul. Nah. Sampai punya pacar yang non, non ya masih yang bukan Nasrani aja. Putus, gak boleh. Harus sama yang seiman gitu, sampai sebagian. Sampai segitunya ya. ya? Apa bapak ikut uh, jadi pengurus di gereja gitu? Enggak, enggak, ya. enggak, aktif, enggak jadi, aktif. Alhamdulillah, beliau enggak aktif juga di gereja. Cuma ya, datang uh, untuk misa ibadah di gereja aja. Oh, zaman saja ya? Yeah. Nah, kemudian gimana ceritanya ini? Mulai masuk ke pertanyaan tadi, uh, meninggalkan agama Katolik. Jadi itu saya kan sama suami saya ini kan dulu SMA. teman SMA, terus iya teman SMA, saya suka sama dia, dia nggak suka sama saya, akhirnya kita ketemu lagi di tempat kuliah, berpacaran lah kita, lima tahun kita tunangan setelah tunangan itu mungkin ujiannya ya Pak, kita putus tahun waktu itu saya kerja di hotel nah putusnya itu karena ya mungkin uh, bosen gitu teruslah putus itu setahun saya kerja di hotel kan uh, saya deket sama tamu-tamu hotel entah dari antar uh, negara lain atau dari kota lain itu saya deket terus itu kan ngobrol-ngobrol ada kenyamanan sama orang salah satu itu kan terus Yaudah beliau juga ngasih saya apa kayak perhatian gitu ya nggak didapat sama suami saya dulu Terus akhirnya saya memutuskan untuk yaudah sudah lah saya udah capek sama beliau ini Terus akhirnya kita putus nah sampai setahun itu saya nggak ada kabar, saya juga nggak jadi sama orang yang ini yang beda negara ini, <laughs> terus deket sama cowok, sempat dideketin sama teman-teman saya orang orang yang keturunan Arab gitu, terus saya bilang, ih ini ya ajarin aku sholat ya, terus dimarahin sama teman saya, mbak Nesya nggak boleh, kamu itu apa minta ajar kayak gitu karena cowok gitu nggak boleh, oh ya udah akhirnya nggak jadi sama beliaunya ini. Terus dari situ saya berjalannya waktu kok hidup kok jenuh, usia udah segini, kok gini-gini aja, terus akhirnya saya memberani eh, waktu itu kerja kan pak, saya sales call, saya kan dulu bagian dari sales di hotel terus ketemulah di tempat kerjanya suami saya ini terus ya udah dari situ kita mulai kontak lagi saya tanya kabar dia kamu gimana kabar bla bela terus dia bilang kita nggak bisa sama sama lagi loh loh kenapa aku belajar Islam Hah? Ah. kok belajar Islam iya aku udah nggak percaya Yesus lagi aku udah nggak percaya Tritunggal lagi nah, kok bisa terus kita depat sehat di situ waktu di jalan tuh saya berpikir Hah? kok bisa sih anak ini gitu kan yang dulu ayang ke gereja ke gereja sekarang kalau dia belajar Islam Dan dari situ kita lost kontak lagi pak Nah pas lost kontak itu saya tanya teman saya yang Teman-teman saya yang muslim yang di kantor Kebetulan sebelah meja saya itu dari orang Aceh Saya tanya, abang Apa sih isi ka'bah itu? Kenapa orang muslim itu Sujudnya di Ka'bah. Terus beliau tuh menjelaskan Ka'bah itu kosong kok nih. Itu cuma titik pusatnya aja. Coba kamu lihat di YouTube ada kok gambaran dalam Ka'bah itu seperti apa. Oh yaudah saya lihat-lihat lagi. Terus saya googling-googling. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh saya search yang di googling. Katolik masuk Islam itu kan banyak cerita-cerita yang inspiratif tuh. Saya terus ketemu artikel antara Alkitab dan Al-Quran itu disandingkan. Terus saya ketemu itu surah Maryam hmm. itu tentang Nabi Isa dan Bunda Maria, Maria, Maria, ya Pak. Itu ya. saya langsung kayak macelup gitu. loh Nabi Isa kok di sini kok Nabi apa? Nabi tapi di agamaku kok malah Tuhan, gitu kan. kan bingung kan Pak. Terus saya baca lagi terus kayak tiba-tiba tuh -tiba kayak kebuka, kebuka, kebuka. Kayak ah ini nggak bener nih. Jadi ini agama yang sekarang ini nggak bener Aku harus cari tahu, cari tahu. Itulah saya dengar-dengar kajian Ustadz Bangun Samudra waktu itu di YouTube oh beliaunya juga dari kecil sampai kuliah sampai kuliah di Vatikan balik ke Indonesia jadi mu'alaf gitu saya tuh jadi saya semakin belajar saya dengar ceramahnya Ustad kali berlama-lama terus Ustadu Ustad yang menurut saya yang bikin saya kayak Oh uh, aku harus belajar sholat nih aku harus aku harus masuk agama Islam nih aku nggak mau aku meninggal dalam keadaan yang Gak berislam, aku gak mau, aku bilang gitu Terus akhirnya saya kontak suami saya ini sekarang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 gimana det? di ini Alfalah antar Malaysia ini mbak belajar. loh beneran tak? gini-gini nanti takutnya dia apa Nantinya takutnya dia ke Alphala ini cuma gara-gara kamu Bukan karena hatinya gitu hmm. Tapi karena kamu ya saya itu denger itu langsung saya nangis Saya minta maaf sama Allah istighfar Karena ya Allah tunjukkan jalanmu Kalau memang ini sesuatu yang engkau berikan jalannya untukku Udahkanlah saya sampai minta gitu sama Allah Sambil nangis pak Akhirnya gak jadi ke Alphala waktu itu langsung pulang lagi hmm. Terus yang kedua baru Ini belajar Untuk menyiapkan diri saya ya pak Karena saya pengen Ag uh, belajar agama itu benar-benar dari hati, bukan karena pengaruh orang lain uh, gitu Walaupun triggernya adalah uh, Mas Dedi. Ya? Iya, memang dari awal dia membuat saya itu kayak, oh saya belajar gitu <laughs> Seperti itu, akhirnya ya belajar di al nah Ustaz Silvi, Ustaz Jawawi, Ustaz, Ustaz Anang Terus belajar di situ, belajar sholat, Ustaz, belajar sholat pun pakai kertas-kertas saya taruh itu belum bersadar? Saya belum bersyahadat, saya bersyahadatnya bulan Februari setelah belajar sekian lama? Sebulan Sebulan? Sebulan belajar Saya pun itu uh, belajar sholat Terus teman saya bilang Mbak Nesya, Mbak Nesya nggak apa-apa. Sholat cuma Mbak, Mbak Nesya nggak dapat pahalanya. Mbak Nesya cuma dapat sehat tubuhnya aja, karena gerakan sholat kan juga, katanya termasuk menyehatkan, gitu kan, pakai Yoga. Gitu terus. Oh iya, iya terus. Saya udah bismillah, nanti urusan Mama Papa belakangan yang penting saya mau selamat dulu, gitu. Hmm. gitu terus. Akhirnya saya... Y ...bilang ke deddy aku mau ikrar, mau syahadat, terus karena tante saya Islam sama om saya, soalnya kan keluarganya Mama kan Islam kan Pak, masih Islam, nah itu saya bilang... Tante om, saya tolong apa jadi saksi ya, saya mau syahadat nah, Terus saya tuh bilang mama saya, saya kan terbuka sama mama saya waktu itu Ma saya belajar Islam, saya mau masuk Islam Terus mama marah, saya, mama marah sama saya karena kecewa kan pak Adik, mama tuh dulu Islam, tahu, tahu Islam tuh gimana-gimana Terus, ya gak apa-apa ma, aku Aku pokoknya mau belajar Islam. Ya udah, dari situ Mama ya, sempat kecewa. Tapi karena saya sama Mantu deket, jadinya ya udah Mama rela gitu. Tapi kalau sama Papa masih yang nggak mau makan itu. Akhirnya memutuskan untuk bersahadat. Iya, uh, bersahadat. bersahadat, betul. Di Alphala. Di Alphala. Di Alphala itu. Terus telah bersahadat, Mama saya ikut datang. Ikut datang? Iya, ikut datang, menyaksikan saya berikrar, karena sangat dekatnya. Terus saya bersahadat itu, saya kan memutuskan untuk berjilbab sepenuhnya, Pak. Cuma di kerjaan saya itu... Me Nah, harus pakai rok minim-minim sama stocking, terus saya jalan-jalan gitu, terus pulangnya pakai jilbab lagi Kan saya mikir, kok saya tuh nggak profesional sama Allah, sama bos saya yang kerja di sini profesional Saya masuk jam berapa, dateng, istirahat pulang jam berapa, ya sesuai dengan jadwalnya Cuma sama Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, hmm. itu kok saya nggak profesional banget yeah. Terus saya dua minggu setelah setelah saya berikrar itu saya memutuskan untuk resign. Padahal utang itu masih banyak. Dulu kan saya pakai kartu kredit itu masih ada cicilannya membengkak kan Pak masih banyak. terus. Ya saya bismillah aja lah Allah bantu. Saya niatnya hijrah untuk Allah bukan hijrah untuk orang lain. Bismillah saya mikirnya gitu. Nanti urusan utang Allah yang bantu saya. Setelah itu saya kan udah mengajukan resign. Saya apply-apply lamaran-lamaran ke kantor-kantor lain. Alhamdulillah, kalau deruat saya ditelpon sama susok, e, perusahaan lain gitu Pak, Nesya interview ya, seminggu seminggu setelah saya memutuskan riset tuh saya dapat interview, saya interviewnya pas kerja, <laughs> jadi saya apa bolos kerja meliper dulu ke interview tuh terus alhamdulillah diterima terus saya akhirnya resign, terus pindah ke perusahaan yang baru ini bisa berjilbab ini sesungguhnya terus Alhamdulillah lagi utang-utang saya kayak mulai-mulai berkurang, berkurang, berkurang, berkurang terus pas saya udah nikah itu kayak utangnya udah lunas semua gitu Alhamdulillah saya, jadi saya harus positif thinking dulu untuk Allah itu ngasih jalan hidup saya terus seperti ini tuh saya harus positif thinking dulu gitu jadi memang Allah itu memang baik bagi saya gitu Sahatannya dengan Mas Dedi itu selisih berapa lama? Satu bulan kayaknya. Satu bulan. Iya, satu bulan Januari, saya bulan Februari. Baik, permisal hmm. sekalian eh, sebagai informasi eh, suaminya Mbak Nesa ini juga seorang mualaf. Tadi seperti dibilang tadi, sahatatnya hanya selisih satu bulan. Uh, bagi yang ingin tahu kisahnya Mas Dedi suaminya Mbak Nisa ini, nanti linknya ada di uh, kolom komentar Nanti supaya nyambung penonton iya. Ya bisa linknya ada di kolom komentar nah, Baik Pak lanjut, sudah bersahadat rasanya gimana Pak? Masya Allah ya Pak, rasanya kayak ibarat padang gurun, hampa, kering gitu kan Terus saya pakai wudhu, sholat, terus dengerin murotal Terus rasanya hati itu adem ayam Hati itu uh, ayam gitu Pak Jadi kayak ya Allah senikmat ini ya Ibadah sama Allah itu Meskipun sholat lima waktu itu berasa kayak mudah banget, sedangkan saya yang waktu nasrani seminggu sekali itu kayak berat banget meskipun cuma, cuma satu jam cuma ya cuma seminggu sekali itu kayak berasa berat gitu pak uh, menikmat ibadah sama Allah tuh kayak gitu yang uh, saya rasa. Uh, mm -hmm. uh, tadi Ayah sempat nggak makan gitu ya, gak makan ya, karena mbak Iya, bersyadar. Berapa lama nggak makan? Itu kayaknya saya kurang tahu, karena kan saya gak serumah sama ayah saya, oh. jadi uh, ibu sama saya, ayah saya ibu sama ayah saya itu cerai oh, jadi uh, gitu. papa sama istrinya yang baru, oh. jadi tinggalnya di lain tempat, Maaf. itu saya juga kurang tahu katanya sakit-sakitan, terus saya hanya bilang lihat WA saya hanya bisa membantu mendoakan Papa supaya Papa mau makan, supaya Papa tetap sehat, dan supaya Papa dapat hidayah. Saya cuma hanya ngomong gitu, ini keputusan terbaik saya, mohon dibantu, mohon didukung. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu, jadi saya tidak mau melakukan amarah nggak mau, ini pokoknya keputusanku. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya beragama Islam ini menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu pun berlaku dengan ibu saya. Yang biasa saya uh, sama ibu saya, mama saya nyuruh-nyuruh gini-gini, terus saya bilang, ah males ma, ah, gitu. Sekarang saya di, jadi, oh iya ma, iya tunggu, iya gitu. Jadi saya lebih, perilaku uh, saya yang saya betulkan di hadapan kedua orang tua saya gitu. Iya. Yeah kalau mama tadi sempat menjadi saksi atau hadir pada proses persahatan berarti Penentangannya nggak terlalu keras? Iya, ya, itu tadi karena saya lebih deket sama mama saya, kayak kayak sahabat sendiri sama mama saya Jadi apa-apa itu saya cerita sama mama saya, jadi sekecewanya mama saya, mama saya itu masih mendukung saya gitu Jadi Alhamdulillah seperti itu, meskipun kadang kalau saya pakai kayak gini baju Dek ganti pakai celana jeans, jelek gini gini gini, gini. <laughs> terus Dek gak usah gini dek gitu gak apa apa mak gak apa apa aku suka gini gitu nah. <laughs> ya jadi dia beliaunya itu kayak menentang tapi menentangnya halus gitu loh hmm. pak gitu apalagi apa nya juga pernah menjadi seorang muslimah ya, ya. Betul. War uh, uh, gitu ya. Uh, uh, betul nah. nah tunggu apa yang dilakukan oleh mbak nesa sehingga kemudian mama ya bersahaja tadi nah itu tadi masya allah saya kalau <laughs> yang terharu uh, mengingat saya kan perselanan. juga baca saya belum bisa baca Quran, saya baca terjemahannya apalagi di apa tentang neraka kan pak jadi saya kok baca tentang neraka tuh kayak saya sedih apalagi kedua orang tua masih dulukan Nasrani, terus saya itu pengen kumpul di surganya Allah sama sama keluarga saya. Terus saya itu berdoa terus supaya apa kedua orang tua saya itu dapat hidayah. Saya berdoa terus saya minta sama Allah supaya kakak saya juga dapat hidayah gitu. Karena saya sayang banget sama beliau-beliau ini pengen surganya Allah gitu apalagi surga fitnahnya Allah makanya saya berdoa terus nah alhamdulillah Allah kabulin mama saya ini sekarang udah syahadat alhamdulillah kapan mbak empat eh, hari sebelum Ramadan Baten? baru baru aja ha. Masya Allah. baru aja hmm. masyaAllah aja terindah ya eh, makanya saya juga aget waktu itu meskipun memang eh, beliau ini kan canda Beliau janda, terus deket sama uh, Dideketin sama Seseorang, seseorang itu muslim Ibu saya itu bilang Adik mama gimana deket sama ini Tapi muslim Terus saya bilang, itu keputusan di mama Pokoknya mama bahagia, nggak apa-apa Saya setuju tapi kalau mama gak yakin ya udah gak apa-apa Tapi dalam hati saya ya Allah bantu mama saya Mungkin dari lihat beliau seseorang ini Mama jadi mengetahui Islam lebih dalam Dan ada yang mengimani beliau Dan membuat beliau semakin belajar tentang Islam selain saya hmm. Saya minta sama Allah seperti itu Dengan caranya Allah saya percaya Allah pasti bantu mama saya Saya berdoa seperti itu pak hmm. Terus akhirnya belajar belajar belajar itu enam bulan lama kok pak ibu saya tuh kayak belum belum siap gitu Terus akhirnya ya Alhamdulillah itu beliau udah mantap udah yakin Ya, dek, nggak apa-apa. Mama, tanten ke Al gitu. Ya, udah, saya antar ke Al -Falah. Ternyata ditawarin sama ustadz ibu syahadat. Sekarang aja gitu, Terus Saya kaget, Mama siap karena saya masih ragu. Mama mau nggak ya gitu? Saya takut waktu itu. Iya, hmm. nggak apa-apa. Sekarang aja, ustadz, saya, sadarnya. saya, saya, kok, gitu. Ya, udah, saya langsung buru-buru ngerekam gitu, buat bukti ya kan pak, terus udah nama syahadat itu saya langsung Masya Allah Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa saya satu saya harus berusaha berdoa lagi untuk papa saya, kakak saya, kakak ipar saya gitu bahkan, karena saya ipar saya itu pengen umroh bareng mereka amin. haji bareng mereka terus sampai-sampai ke surga, surga virtusnya mereka gitu, karena di hidup saya sekarang ini kan saya jauh-jauh sama keluarga saya gitu kan pak, makanya saya pengen kumpulnya di surganya Allah gitu aja, amin Uh, hubungannya dengan saudara-saudara dan ayah, gimana, Pak? Iya baik, nggak nggak sampai bertengkar nggak kita. Gitu Tidak ada konflik. Baik. Ya? Mm. Alhamdulillah baiknya. Kalau ayah kecewa ya wajar ya. Iya. Tapi sekarang beliau sudah mulai uh, membuka diri, udah udah ya udah terimalah lah kami. Sayang pakai jilbab seperti ini. Memang awalnya saya pakai hitam-hitam dikatain teroris. <laughs> tapi itu ya perjalanan waktu saya tunjukkan bahwa enggak, teroris itu bukan Islam, teroris itu hanya oknum yang ya. Menjelekkan, mencoreng nama baik Islam gitu aja. Islam itu damai kok agamanya gitu. Saya kasih pengertian seperti itu. Oke. Okay. Okay. Satu lagi, Mbak. Okay. Sebelum Islam, okay. persepsi Mbak Nisa terhadap Islam kayak apa? Oh iya, saya paling nggak suka ketemu orang bercadar. <laughs> Takut. Kenapa, Mbak? itu kayak, saya gambarnya memang serem banget nih orang pakai hitam-hitam ketutup semuanya, kayak apa aja gitu, tahu taunya saya sendiri yang menggunakan seperti itu, oh ternyata memang baiknya, memang dia menutup auratnya seperti itu, karena memang itu saya belajar agama, semakin saya tahu, semakin saya paham oh itu untuk menghindari penyakit ain, itu untuk biar orang lain melihat beliau ini yang bercadar ini nggak terbawa hawa nafsu seperti itu, itu yang saya pelajari ya Pak, mohon maaf bila tidak berkenan cuma itu yang saya semakin kesini semakin pelajari. Gitu. Baik, baik, mbak Anissa hmm. uh, kisahnya sudah dapat. Yeah. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita Amin. semua. insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan edayah kepada oh. keluarga mbak Anissa yang selalu menjadi salah orang Abinah demikian.